Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pencinta Ratu Adil Memahdi yang dirahmati Allah Dimanapun anda berada Saya akan lanjutkan presentasi tentang Sebelum munculnya datangnya Ratu Adil Memahdi Jika Ratu Adil itu Bagi orang-orang Jawa Ya bagi orang Islam Mahdi sebenarnya sama saja tidak ada bedanya keduanya Dua satu orang banyak nama ya banyak gelar orang, orang besar memang selalu banyak gelar seperti Rasulullah saw ya kan, bilang di, di apa kita nabi besar nabi kalau Nabi ditambah besar, kalau orang Arab kanjeng Nabi dikasih kanjeng, ya itu gelar-gelar untuk memuliakan orang-orang yang hebat. Nah sebelum kedatangan Imam Mahdi, ya Ratu Adil, di persentase sebelumnya saya sudah sampaikan terjadi persisian, persisian. Dan kita menyaksikan hari ini persidangan tersebut. setiap hari menyaksikan posting orang menjadikan kelompok lain, Menuduh nih bid'ah macam-macam kita saksikan. tidak memberi ruang diskusi untuk zakarah, ya, langsung difonis orang itu salah, langsung dikafirkan langsung disesatkan orang, orang. ya itu yang terjadi di sekarang di masyarakat madrasah Islam itu sedikit berbeda sesat. Ini sesat, ini sesat. Ya, ini, ya, dia seperti hakim. Ini Kemudian, kita akan lanjutkan. Klimaks, puncak. Munculnya beliau ketika anak-anak itu terbunuh. Rasulullah SAW bersabda, bahwa al-Mahdi tidak akan keluar hingga jiwa-jiwa tak berdosa atau suci terbunuh. Jika jiwa-jiwa suci itu terbunuh, maka penduduk langit dan bumi marah atas kematian mereka. Jika penduduk langit dan bumi saja marah, berarti yang meninggal bukan sembarang orang. Bukan sembarang jiwa, bukan sembarang sosok. Tapi memang sosok yang diincar sejak lama oleh para pasukan yang benci dengan kedatangan Ratu Adil Umar. Dan mereka ada di muka umum. Mereka eksis. Ya. Dan jika orang-orang ini Sudah mulai menghabisi orang-orang yang tak berdosa, anak-anak ya, dibunuh, jiwa-jiwa suci itu dihabisi ya. sampai penduduk langit dan bumi itu marah dengan kematian mereka, bukan kemarahan kecil. Tapi kemarahan besar berarti di sini ada pembunuhan massal yang sifatnya masif. Ketika anak-anak itu dibunuh, one by one, satu demi satu, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, jumlahnya barangkali bukan lagi. Tembus belasan puluhan, ratusan ribuan, bahkan tembus sampai jutaan. Mungkin belasan juta. Jika anak-anak di Palestina yang terbunuh itu jumlahnya mencapai ratusan, belum cukup untuk memunculkan kemarahan. Penduduk langit dan bumi, namun ini sudah sangat keterlaluan, sudah sangat luar biasa. Anak-anak orang-orang yang jiwanya suci, tidak berdosa dibunuh. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang soleh pun, ya, para ulama. Banyak bertaubat, banyak minta ampun kepada Allah. Rajin istighfar, rajin inabah kembali kepada Allah. subhanahuwataala banyak memohon pengampunan dosa, banyak sekali memberikan sedekahnya untuk menebus kesalahan-kesalahannya karena. Bersedekah itu juga bagian dari Penebusan dosa Menghapuskan dosa-dosa Banyak berinfak Yang tujuan infaknya itu adalah untuk Menebus dosa-dosanya Dan dia ber, bersedekah secara sembunyi-sembunyi Tidak, tidak terang-terangan Tidak seperti yang sering terjadi sekarang Orang bersedekah dipublikasikan Untuk apa Disebar luaskan, diinfokan ke Bahkan diposting di medsos ini Saya sudah bersedekah, sudah ini, ini, ini Untuk apa ya seperti itu Justru orang yang bersedekah Yang paling utama itu Sembunyi, sembunyi, diam-diam Inilah Yang seharusnya Dilakukan oleh umat Islam Bersedekah secara Sembunyi, sembunyi, rahasia Maka Ketika banyak anak-anak jiwa-jiwa yang tidak berdosa yang terbunuh, penduduk langit dan bumi sudah tidak tahan dengan kezaliman, kejahatan mereka ini, keteraluan yang sudah luar biasa, maka orang-orang mendatangi al -mah. Al-Mahdi sudah di disitu Orang-orang kenal Orang-orang sudah lihat wajah Maka Bukan Yang mengarah ini adalah 40 orang yang berbaikan Di sekitar Kaabah itu bukan Ini yang ber yang mengangkat mengarak mereka ini orang-orang orang-orang ini sudah melihat bertemu Imam Mahdi dari 40 wali-wali ini yang sudah berbaik berarti sebelum beliau itu diarak oleh orang-orang ini kata Rasulullah mereka mengarah seperti suara pengantin diarak kepada suaminya pada malam pesta pernikahan. Jadi, misalnya Abu Syaib. Sebelum orang-orang ini mengarah, beliau ini datang, beliau mengarahnya. Ya. Sudah terjadi pembunuhan-pembunuhan kepada jiwa-jiwa yang tidak bernasib ini sudah terjadi. Tetapi, Orang tersebut tidak pernah sampai Kepada Muhammad. Tetapi dia Bisa sampai kepada orang-orang Yang Menunggu-nunggu Mencintai Mahabah Berjuang bersamanya Mereka Inilah yang diincar Yang, diincar. yang harus Jadi target Itu dihabiskan Maka, ketika itulah Rasulullah SAW berikan satu berita besar lagi, terjadinya peperangan di dekat Ka'bah. Di perang, di dekat Ka'bah, ini peperangan ini berarti anak-anak sudah banyak yang terbunuh tadi. Jiwa-jiwa yang suci sudah banyak yang terbunuh. Rasulullah SAW bersabda dari As Bu Asma' Ar-Rahabi, dari Sa'uban, Rasulullah SAW bersabda, "Kelak tiga orang akan berperang di dekat perbendaharaan kalian itu Ka'bah, tiga orang." Semuanya anak khalifah, tidak ada yang menang, melainkan satu orang. Ya, dari bertiga ini semuanya, tiga orang, semuanya kalah, kecuali satu orang yang menang. Pemenangnya, ketika pemenang muncul. Di antara yang bertiga tadi, ini satu menang. Lalu muncullah bendera bendera hitam dari wilayah timur. Ya, bendera bendera hitam dari timur ini muncul. kita berharus berhati-hati bendera ini dari wilayah timur timur itu berarti sebelah kanannya kalau dari bumi itu Madinah di mana umat Islam yang ada di sebelah timur ya aja dari dari peta kita sebelah kan Madinah pokoknya Entah itu India, entah Afghanistan, entah Pakistan, entah Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, banyak orang Islam di situ. Itu Timur Timur. Ya. Begitu muncul bendera-bendera ini, dengan beraninya mereka memunculkan bendera-bendera tersebut, Mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan yang sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Ingat, ya, perang yang tidak pernah dilakukan oleh kaum manapun itu akan terjadi pada diri manusia. Kalau dikatakan perang Konstantinopel itu sudah sangat luar biasa. Kalau dikatakan perang badal, perang ukur, Perang-perang lain itu sudah luar biasa Maka itu masih kecil Dibandingkan Perang Yang di akhir zaman Ya Orang bilang perang salib ini sudah luar biasa Perang Di Dunia Perang-perang modern sekarang Sudah luar biasa Itu belum ada apa-apanya Ini peperangan yang sangat sengit. Sengit-sengit itu sengit artinya ada menang, ada kalah, ada menang, ada kalah. Begitu bergantian, tapi yang paling berat pada umat Islam hari ini adalah perang pemikiran Gozo Fikri. Perang yang korbannya itu tidak gugur di medan tempur, tapi gugur di rumah, gugur di sekolah, gugur di kantor, gugur tempat-tempat ibadah ya menyerah dengan hawa nafsu ini, menyerah mengangkat bendera putih tidak mau berjuang atau ikut dengan barisan musuh inilah peperangan yang yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun dan ini terjadi pada warisan dan satu lagi kata Jika kalian melihat orang yang berbendera bendera hitam itu yang datang dari timur maka berbaiklah kepadanya walaupun sambil merangkak di atas salju karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah almah. Jika kamu melihatnya. Jika bisa melihat. Tapi nggak bisa dilihat oleh orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Yang bisa melihat beliau hanyalah wali-wali Allah, 40 orang. Maka umat Islam tidak bisa melihat seperti Muhammad di hari ini. Bisa yang bisa melihat itu hanya wali Allah, pilihan-pilihan Allah. Bahkan sudah sampai di depan Ka'bah sekalipun. Umat, umat Islam yang bukan wali Allah nggak akan bisa melihat. Tapi yang betul-betul wali Allah, dia akan melihat. Ratu adil memah, walaupun beliau muak bendera hitam. Mana Islamah ini paling bendera, bendera biasa. Ya. Maka berbaiklah, walaupun kalian mesti merangkak di atas salju. Karena sungguh dia khalifah Allah, almarhum. Ada kata-kata salju di sini. Maka warilah sekarang sudah ada salju yang terjadi. Itu membuktikan apa ini akan benar. Bahwa ketika akan terjadinya bayat tersebut. Bagian dataran di sekitar Ka'bah itu akan turun salju. Assalamualaikum, Warahmatullah.